Saya beritahu ya, kenapa ada orang suka menyimpan kesalahan orang lain. Apa sebenarnya akar kepahitan? Akar kepahitan itu bukan benci, salah. Bahkan bukan kesalahan orang lain, itu hanyalah alasannya. Akar kepahitan itu pride. Kenapa orang susah mengampuni? Karena keangkuhan hati. Karena dia merasa dia itu sambadi. Kok enak aku diginikan? Kok enak kamu dapat pengampunan? Kadang-kadang pengetahuan kita konflik interest dengan perasaan. Pengetahuan kita tahu, Tuhan sudah ampuni kita, dosa kita besar. Jadi kita harus ampuni orang lain, tapi setengah rela, bukan suka rela. Kita ngampuni orang itu juga tersendat-sendat. Aku tahu sih Tuhan suruh aku ngampuni, tapi kok enak? Hanya begini. Hah, sebenarnya alasan mengapa pengampunan itu susah bukanlah rasa benci. Tapi Anda terlalu cinta diri sendiri.